Baiklah, para sahabat selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini. Ada sebuah vitamin bahagia yang kita dapatkan di channel YouTube-nya TV3 perhatikan persahabat ya baik-baik, ekspresi TV3 saja. Ini begini persahabatan ya sampai, menutupi mukanya persahabatan sama tangan. Keduanya dari TV3, masya Allah, melihat kelakuan dari bunda Lesti dan papa Bilar Apa sahabat ya, perhatikan? Yang dilakukan oleh Papa Bilar terhadap Bunda Lesi kejora tua aduh, Bunda Lesi sampai digendong persahabat ya. Ini kelakuan yang membuat kita ketahui bahagia pastinya persahabat ya, Kegesrekan, kekikutan, keromantisan yang selalu membuat warga Konoha bahagia pastinya. Masya Allah, mudah-mudahan rumah tangga mereka diberikan kebahagiaan langgeng dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Ini sih sesuatu kebahagiaan yang kita rasakan persahabat ya. Ini momen yang tentu membuat kita ngakak bahagia Melihat kelakuan dari Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora Dan di selanjutnya juga persahabat perhatikan Ada sebuah momen spesial juga yang kita dapatkan di vlognya TV3 Ini sih masya banget ya Momen yang membuat kita nggak nyangka banget Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora sudah menjadi orang tua untuk saat ini Masya Allah Mudah-mudahan saja Menjadi orang tua yang baik buat BBL dan mudah-mudahan BBL juga menjadi anak baik, anak cerdas, anak soleh, dan selalu membanggakan kedua orang tuanya. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Sental Foodie, ada kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah pas lihat part ini Itu masih gak nyangka Leslar sudah menjadi orang tua Dan sudah ada Abang El Singkat tapi berjuta momen di dalamnya Pandangan kakak ke anaknya itu ya Bikin meleleh gak sih Wow <tab> Roti persahabat ya Pandangan dan tatapan mata Dari seorang Rizky Bilar Terhadap anak tercintanya Abang El Memang penuh cinta banget ya Penuh kasih sayang Masya Allah kita lihat juga di postingan ini tentunya banyak sekali tanggapan dan tentu komentar yang diberikan Yakni dari akun RMPT Ansukun Hijau mengatakan Masya Allah dan Allah pemandangan yang menyejukkan hati semoga selalu menjadi keluarga yang sakinah Mewadah Warohma Amin Ada juga komentar lain persahabat diberikan dari akun Instagram Eviulis mengatakan saya sama Kak Gilang Dirga Kalau lihat Abang El pengennya nangis terharu Melihat perjuangan ibunya dari hamil sampai melahirkan di dihujat terus Alhamdulillah tidak bisa cuek aja Tapi beda sama kita fansnya suka nggak terima hujatan bersahabat ya Tentu kita harus sabar juga nih Kita ngikuti jejak idola kesayangan kita harus selalu sabar Tentunya semoga saja yang menghujat Tentunya mendapat hidayah dan tidak menghujat kembali bersahabat ya kita lihat juga ke komentar selanjutnya Dari akun Yolanda Aprilia33 Yang selalu ke ketulusannya Nyatanya dia adalah seorang family man Yang sangat mencintai keluarganya Sehat-sehat ya Papa Bilar, Bunda, dan Abang El Masyal banget ya Ternyata support dan dukungan hingga doa Selalu banyak dari orang-orang baik Yang tulis mencintai idola kita Berikutnya para sahabat kita juga mendapatkan info penting ya Ini vitamin bahagia juga yang Kita dapatkan di channel youtube Leslar Entertainment Sudah di vlog terbaru Tingkah BBL sebelum tidur Wah wow, kegiatan BBL ya Di saat mau tidur nih Ini seru banget yuk yang belum nonton Silahkan mampir ke channel youtube Leslar Entertainment Karena ini seru banget nih vlog terbaru Yang tentu disuguhkan Untuk para fans Warga Konoha kita lihat sahabat ya tuh kegiatan baby alisatmu tidur sama bunda Lesti ya <gih> Kita lihat juga keunggah berikutnya ada kabar dari Jux ID Ini menginvokasi persahabat ya di Jux Rooms Lesti Mari berkumpul wahai fans Lesti Kejora tuh persahabat ya Mari berkumpul untuk semua para fans Lesti Kejora Rooms para Lesti Lovers tuh bakal ada kejutan